Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome my channel hobi dan info Oke bosku kali ini kita akan memberikan informasi penghasilan brewok music dari youtube Kalau teman-teman mau request tulis saja di kolom komentar Berapa sih penghasilan brewok music dari youtube Oke langsung saja kita lihat analisa data statistiknya Oke, okay, ini dia data dari brewok music. Di sini YouTube Brewok Music, sudah mengupload video sebanyak 215 video. dan sekarang sudah mempunyai subscriber sebanyak 272.000 subscriber. dan videonya sudah ditonton sebanyak 68.969.88 kali. channel YouTube ini berlokasi di Indonesia. Dan tipe channelnya adalah dikosongkan Channel ini dibuat pada tahun 2020 Dan sejauh ini sudah mendapatkan peringkat grade B Dan untuk di Indonesia Youtube-nya berada di peringkat 4381 Untuk penayangan atau viewernya nya hariannya sekitar Ratusan ribu penonton Hingga puluhan juta penonton untuk penghasilan hariannya, rata-rata sekitar puluhan dolar hingga ratusan dolar, dan estimasi penghasilannya dari YouTube Brewok Music per bulan sudah menghasilkan sekitar 1.500 dolar sampai 23.200 dolar atau jika dirupiahkan sekitar 21.396.225 sampai 330.928.280. Untuk penghasilan per tahun estimasinya sekitar 17.400 dolar sampai 278.900 dolar atau jika dirupiahkan 248.196.210 sampai 3 miliar demikian informasi gaji Brewok music dari YouTube Terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih.